Kok Giorgu begino Abraham bicara calon pacarnya lama tak menggugah foto bersama Giri Pratama di akun Instagram. Iris Bella diisukan telah putus dari pacar pengusahanya tersebut.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 Gino mengaku sangat mengenal sosoknya yang dinilai sangat profesional dan total dalam bekerja, dekat sih, sudah kayak adik sendiri ya, sudah kenal selama 5 tahun, dia yang aku tahu, selalu berusaha profesional dalam melakukan apapun, dia sangat total, salut banget, lanjutnya.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 Saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu, tanggal 26 bulan 10 tahun 2016, menjalani kegiatan Muay Thai Ta membuat Irish Abela takut tubuhnya akan memar. Malahan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 Masih belum mau membuka hati bagi pria yang tengah berusaha mendekati dirinya, bagaimana ya, mungkin juga sih, trauma dipacari artis, ucap Iris Abella saat ditemui di kawasan epicentrum Wok, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 27 bulan 4 tahun 2016, meski begitu, bukan berarti darah kelahiran Cirebon,